Baiklah, Rasulullah Sallam dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini ada sebuah vitamin bahagia yang kita dapatkan persahabatnya di kata Bandung. Idola kesayangan kita lagi asik persahabatnya naik kuda. Wow, <gif> pangeran berkuda nih yang pakai baju merah memakai kupluk warna coklat. Masya Allah keren banget ya apalagi naik kudanya ditemani oleh istri tercinta aduh keseruan idola kesayangan kita di Bandung hari ini yang mudah-mudahan selalu sehat bahagia dan dilancarkan apapun urusan dari Lesti dan Rizky Bilar ini keren banget persahabat ya postingan foto tersebut juga ini diripot kembali oleh akun Family unsconlesland23 ada kalimat gansan yang dituliskan happy holiday leslar masya Allah banget ya, ini adalah kesayangan kita mudah-mudahan saja berbahagia dan banyak sekali komentar tangkapan yang diberikan yakni dari akun instagram Putri.Nuriani.77312 mengatakan dalam kolom komentar Sang pangeran lagi nunggang kuda Awas pas turun nyangkut lagi kakinya Jadi ingat di Youtube waktu di villa Katanya tuh cute <git> banget ya persahabat Mudah-mudahan saja tentu kita kesayangan kita selalu diberikan kesehatan Dan selanjutnya ada komentar lain dari akun Yulia Ansqar Az-Zahra mengatakan Masya Allah Tabarakallah lihat bumil gemes banget Pastinya setiap orang salpohnya sama bumil cantik ya Idola kesayangan kita juga nih Jadi alasnya setiap hari tampil cantik dan menggemaskan. Mudah-mudahan saja dukungan banyak dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita ini dan untuk selanjutnya Masih di akun instagram yang sama Persahabat ya Wow perhatikan ekspresi wajah Dari kakak bilar Yang begitu fokusnya melihat ke depan persahabat ya <t initiatives> Masya Allah Mudah-mudahan saja tentunya adalah Kita diberikan perlindungan dari orang-orang Yang tidak baik Yang selalu menyudutkan Yang selalu memfitnah mereka berdua Banyak tanggapan komentar juga yang diberikan dari Anggun Rini Wahyu Ningrum mengatakan itu muka kos sama banget ya Ampe model alisnya sama juga Ini memang cute banget persahabat ya pasangan kita Ini sepertinya kembar ya persahabatnya lucu banget Udah pakai kanja mata nih <gif> Luar biasa Mudah-mudahan saja terlalu kompak dan solid Sebagai fans sejati Mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Pilar Dan ke kabar berikutnya Kita lihat juga persahabat ya Ini ada vitamin bahagia juga nih Wow Akhirnya, istri Bang Adlin ketemu juga nih bersama Lesti Persahabatnya cedokan Leslar hari ini nih Dari Bang Adlin langsung persahabat Ya hingga banyak dibanjir di komentar Banyak respon yang diberikan dari para sahabat Leslar Yakni dari akun Instagram dan mengatakan, Masya Allah itu sama istrinya Adlin kan? Katanya persahabat, ya iya, itu istrinya Bang Adlin yang memakai baju hitam, kerudung hitam Lagi berpelukan dengan Lesti kejora Sungguh bahagia banget ya, akhirnya ketemu juga dengan Dedek Lesti Kejorak Dan kita lihat juga komentar lain Diberikan dari Angkum Tatian 21 Masya Allah, Bu Bos tambah cantik banget sih, udah ramah, baik hati lagi, sayang, sayang kalian, Masya Allah banget ya, doa tulus, itu selalu diberikan dari orang-orang baik. Dan kita lihat juga bersahabat ya, selain istrinya Bang Adlin. Ternyata ada juga yang ketemu lesti nih. Ini adalah gebetannya bang Lintar. Ternyata persahabat ya. Wah, wow. ini cute banget persahabat. Ternyata bang Lintar ada gebetan juga nih. Ini cantik banget juga persahabatnya yang memakai kerudung. Hingga banyak komentar yang diberikan juga nih. Ini diunggah kembali oleh akun family underscore leslar23 yang mengatakan dalam kalimat kalsencil Lintar katanya tuh diajakin juga nih bang Lintar kita lihat juga di kolom komentar yakni dari akun Instagram Sari Anscar Zova Anscar Azam 74 terciduk lo Lintar oh ini tetehnya eh eh Lintar katanya persahabatnya ternyata tetehnya Lintar ada di Bandung juga nih persahabatnya ya bertemu langsung dengan idola kita sehingga kita bahagia banget ya saat bertemu memang Deddy Lesti humble. Ramah dan sopan banget Inilah yang selalu membuat kita bangga Kepada Lesti Kejora. Dan selanjutnya juga Persahabat ada info penting juga nih Dari Dede Lesti Persahabat ya dari Purnama Beauty Dicari 6 Purnama Friends Yang mau Persahabat ya tuh dicari ya Wajah tampil lebih glowing Dapat produk Purnama gratis Dan mendapatkan uang jutaan rupiah dengan cara bersahabat ya syaratnya nih ada persyaratannya kamu hanya perlu isi formulir melalui link di bawah yang kedua bersedia mendokumentasikan pemakaian produk bernama biotis selama periode tertentu dalam bentuk foto dan video berkomitmen untuk mengikuti rangkaian konsuler panel sampai akhir dan selanjutnya bersedia memberikan testimoni jujur pemakaian produk skincare Purnama Beauty Tertarik? Yuk segera daftarkan dirimu melalui link di bawah ini Itu persahabatnya link ada di bawah Yang mau silahkan aja ikuti persyaratannya persahabat ya Ini pengumuman penting nih buat Purnama Friends nih Wow mudah-mudahan saja untuk usaha idola kita dari diberikan kemudahan kelancaran dan kesuksesan dan ke kabar berikutnya juga persahabat Ya baru saja langit musik juga kembali Menginfokan bahwa tinggal dua hari lagi Acara IMA Indonesian Music World 2021 akan hadir Dan akan dimeriahkan oleh Artis-artis top Papan atas Indonesia Jam 6 sore persahabatnya mulai Live di studio RCTI Jangan lupa hari Senin tanggal 6 Desember 2021 tuh ada idola kesayangan kita persahabat ya yang akan menjadi bintang tamu di acara tersebut dan kita lihat juga ternyata ada Ria Ricis juga nih wow bakalan ketemu nih di acara yang sama untuk kita doakan saja mudah-mudahan kita memborong piala penghargaan makin gak sabar persahabat ya postingan ini tentunya langsung saja banyak dibanjiri komentar dengan Tentunya komentar yang sangat luar biasa dari fans Dede Lesti Kita lihat ada Yanti April Yanti mengatakan Lesti kejaran kesayangan Siap ditunggu ya Wow luar biasa banget Dan tentu kita juga mendapatkan info bahwa dipandu hostnya itu Daniel Mananta dan Ayu Dewi Yang akan memandu acara IMA Indonesian Music Award 2021 dan ke kabar selanjutnya sahabat kita mendapatkan kabar terbaru nih vitamin bahagia langsung dari idola kesayangan kita yang mana ini live Instagram dari kakak Rizky Pilar di dalam mobil persahabatnya ternyata adalah kita lagi OTW ke Jakarta nih wow mudah-mudahan saja masyarakat. Ya, inilah kita selalu diberikan kesehatan dan selamat sampai tujuan Amin ya Rabbal Alamin ini romantis banget ya mereka berdua Masya Allah selalu saja menyuguhkan kekiutan keromantisan yang selalu kita lihat persahabatnya Masya Allah mudah-mudahan bahagia dan selalu banyak doa yang baik untuk mereka berdua, amin ya, alamin. Ketika live tersebut juga, persahabat Kita melakukan info soal Bang Deri dari kakak Bilar Yang mana? Kakak Bilar menjelaskan bahwa Bang Deri sekarang itu sebagai teman kakak Bilar saja, persahabat ya, Dan sudah nggak ngurusin schedule Bang Bilar lagi Ini clear banget, persahabat, sudah dijelaskan oleh kakak Bilar di live kakak Bilar hari ini, persahabat ya. Dan kita lihat juga ada sebuah kalimat komentar dari akun Lestari. lovers Sudah dijelasin ya sekarang si Derry sebagai teman Bang Bilar dan udah nggak ngurusin schedule Bang Bilar lagi clear ya guys Tuh persahabannya ini info penting untuk kita semua bahwa Bang Derry itu tidak mengurusin lagi schedule nya kakak Bilar sudah clear, jangan sampai tentunya persahabat ya, Ada permasalahan ini itu persahabat ya Yuk kita akan fokus dengan Idola kesayangan kita dan kita Masih menunggu kejutan Kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya hari ini Tentang stay tune terus channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Menarik terbaru, terupdate ya? Selanjutnya Ini dari informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh